feel I'm move I hit the function hit the rose like till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's like sticker She picture perfect so I told him flicker Enak <laughs> selamat datang di, di era Panetone Nah, kenapa sih Panetone itu jadi kalau pas saat antelan gitu ya, banyak jadi kita sering makan roti yang besar ya. nah, itu namanya panetone jadi asalnya memang dari Milan ya panet di toni jadi pada zaman dahulu ini, uh, bukan di bilan ya. memang uh, ini inginan untuk makan panetone ini Nah ini bisa pilih lagi ya kan seperti apa panetone nya langsung kita keliling kita rasakan seberapa lezatnya panetone Ya. Mari kita rasakan panettoninya Seberapa lezat? Andi ya mau asal jare? Iya. Mari. Bene, va. Grazie. Panettone. Panettone. Di mando caffè, c'è cioccolato, cannella, enak Apa? enak sekali enak sekali enak. Wow. mau coba lain lagi yuk jalan Wow. Black mm. yep. Hati-hati diabetes. <laughs> wow, dua satu ya, <susuk> <gum> gimana kalau enak? enak enak makan terus enak Venesiana oh. gimana enak? enak, <gum> reklam makan terus diabetes tuh ngguna. saya juga Hmm. enak. Dari Umbria nih, kalau kalian nonton filmnya Don Matteo pasti tahu nih, hmm. enak. Bagaimana panitone? Saya mau coba satu dua tiga ya yang enak saya coba semualah. Coklat sama air. Nanti. Nanti. sini bisa diabetes deh oh my god <laughs> enak sih soalnya <laughs> nah penjelajah sekarang di belakang saya bisa kalian lihat itu para juri yang sedang uh, memilih diantara sekian banyak peserta dire panetone alias raja panetone siapa yang mempunyai uh, rasa terbaik gitu ya jadi kan mereka punya kriteria sendiri-sendiri saya juga nggak tahu yang jelas mereka disana itu sedang mencicipi enak juga pekerjaannya ya mencicipi ya oh, Wow tapi ya diabet juga banyak setiap tahunnya di Italia itu dia dua kali. Pertama di Napoli, yang kedua di Milan. Nah, kebetulan kita lagi di Milan dan dekat ke Milan daripada Napoli. So, miss you next year. Jangan lupa tahun depan kalau ada ingin yang berminat ingin ke sini ya. Jadi kalau ada berminat benar-benar berminat ingin mengetahui bagaimana panetone dan bagaimana rasanya karena hanya dirasakan setiap uh, setahun sekali teklah ya so once year ya yeah, during the christmas yeah. jadi kalau kalian penasaran kontak tidak atau kalau enggak searching aja di internet cari re bisa di napoli atau di milan udah gitu aja ya saya mau cabut dulu